menyampaikan terkait dengan sertifikat banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam nomor hotline Satgas, ke email Satgas ya, kami informasikan sekali lagi bahwa peserta yang hadir dan mengisi formulir registrasi awal serta mengisi formulir evaluasi nanti akhirnya itu akan mendapatkan sertifikat dan kita uh, kami ulangi, ketika Bapak-Ibu tidak mengisi salah satu POM ini, maka sertifikat tidak bisa kami berikan. Jadi syaratnya adalah mengisi POM registrasi awal yang tadi saya tampilkan. Kemudian nanti 30 menit sebelum berakhir, kami tampilkan juga link untuk POM evaluasi peserta. Diisi juga. Saya ingatkan jangan sampai salah mengetik huruf. Kalau berbeda huruf dengan awal pengisian, maka tidak bisa screening oleh sistem kami. Dan kami ingatkan bahwa link evaluasi peserta dengan link registrasi awal itu berbeda, ya berbeda untuk link registrasi peserta untuk link evaluasi peserta ini tidak kami tampilkan ke di layar ya. Nah untuk sertifikat ini kemarin kita menganut email menganut pengiriman sertifikat melalui email. Namun karena ada kendala sistem di mana pengiriman email ini ada kuota yang terbatas hariannya paling banyak bisa dikirim otomatis oleh email kita adalah hanya 100. Sedangkan pendaftar kita ribuan. Oleh karena itu, sisa yang tidak terkirim itu mengalami traffic, ya, error. Akhirnya tidak terkirim. Akhirnya kami mengambil solusi lain langkahnya adalah supaya semua bisa mengambil sertifikat, maka sertifikat tidak kami kirimkan melalui email. Kami akan siapkan kanal gimana teman-teman bisa mendownload sendiri sertifikatnya nanti akan kita jelaskan ya ini adalah alamat teman-teman bisa mendownload materi dan juga bisa mendownload sertifikat nantinya. nah caranya adalah cara mendownload sertifikat bapak ibu silakan buka alamat website satgas website satgas ya alamatnya adalah ini alamatnya ini covid 19ppni.id ya. Di sana nanti ada menu di atasnya adalah Daily Zoominar. Daily Zoominar ya. Klik itu nanti akan tampil seperti ini. Ya. Di sana ada ketika turun akan ada tertulis sertifikat zoominar keberapa ya, saat ini yang sudah kita aktifkan adalah sertifikat zoominar kelima. Ya setelah itu bapak ibu setelah bapak ibu klik sertifikat seminar sesuai dengan seminar keberapanya nanti akan tampil seperti ini seperti ini ya di sini adalah tampilan di mana menu untuk teman-teman mencari nama ya bagaimana cara mencari namanya bapak ibu silakan klik edit ada tulisan edit diklik edit nanti setelah diklik ini akan menu, muncul menu find and replace. Ya. Diklik. Setelah itu diklik nanti teman-teman akan keluar tampilan seperti ini. Keluar tampilan, ya. Kemudian ada tulisan find, dituliskan nama lengkap Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian menuliskan nama lengkap kemudian ditekan find, ya. Tekan find. Contoh saya itu saya berikan simulasi namanya Farida. Kemudian setelah masukkan namanya kemudian klik tombol find. Nanti akan muncul di mana nama itu berada. Nah ini ya namanya. Ketika nama itu ketemu maka tampilan yang tadi diklik dan done, done ya, ya. Done dan. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelah kanan inilah di mana letak Sertifikat itu tinggal diklik yang warna biru ini akan muncul ya sertifikat PDF-nya diklik ya sertifikat PDF ini akan muncul tapak seperti ini ketika tampil seperti ini inilah sertifikat Bapak Ibu kemudian di sebelah kanan atas itu ada tanah merah panah disitulah tempat Bapak Ibu mendownloadnya silakan di download simpan dan dicetak masing-masing Ya, sertifikat ini berisikan nama kegiatan ke keberapa temanya apa, nomor SKP-nya berapa, dan kiri atas ada nomor register sertifikatnya sendiri, ini yang di-generate oleh sistem, setiap satu orang akan dapat satu nomor register baik Bapak Ibu, itu sekedar informasi dari kami, dari Vanindia